Halo kawan, selamat datang kembali di SM21. Nah, kali ini saya akan tunjukkan cara menyusun channel di STB TV digital ya kawan. Oke kawan, langsung saja simak videonya sampai selesai. Rambut lembut kualitas salon. Keratin Smooth. Sini aku Nah, kawan, yang pertama ini di STB Matrix apel merah ya kawan. Untuk menyusun channel, masuk ke menu program ya kawan nah ini dia menunya kawan sebelumnya saya akan tunjukkan salah satu fitur pengurutan channel yakni LCN LCN ini kepanjangan dari logical channel number ya kawan atau penomoran channel secara virtual ya kawan jadi setiap channel yang ada di tv digital terestrial ini punya nomor urutnya masing-masing kawan nah kemudian di sini ada menu urutkan ya kawan di menu ini ada beberapa pilihan mode pengurutan channel yang bisa kita pilih, ya kawan. Nah, misalkan dengan LCN, berarti pengurutan channel akan berdasarkan LCN, ya kawan. Ada juga pilihan dengan unit TP layanan ID atau nama layanan, nah kawan. Misalkan saya pilih dengan LCN, kemudian fitur LCN-nya saya hidupkan. Saya Onkan. Nah, jadi susunan channelnya akan berdasarkan LCN ya, kawan, seperti ini. Nah, bila ada channel yang nomornya di 800-an seperti ini, kawan. Ini berarti channel tersebut belum diatur LCN-nya ya dari pemancar atau dari mux-nya belum menyetel LCN-nya, kawan. Seperti tiga channel ini, ini dari pemancarnya belum diatur LCN nya ya kawan LCN atau Logical Channel Number ini berlaku sama ya kawan Di setiap daerah, misalkan ini INews nomor 31 Di semua daerah yang ada channel INews nya itu sama ya nomornya 31 atau misalkan TVRI itu nomor urut satu ya kawan ini sama di semua daerah kawan Nah ini apabila fitur LCN nya kita hidupkan ya kawan Nah fitur LCN ini tidak masalah mau kita hidupkan atau dimatikan ya kawan Terserah kita saja mau dihidupkan atau dimatikan Nah, pilihan nama layanan. Ini berarti pengurutan akan berdasarkan abjad ya kawan dari A ke Z seperti di posisi ke-7 dengan selisih waktu 57 detik. nah kawan bila pilihan mode pengurutan yang tersedia ini belum juga sesuai dengan keinginan kita kita masih bisa menyusun channel-channel ini secara manual sesuai keinginan kita ya kawan kita pilih menu ubah siaran Nah kawan di sini kita bisa lihat keterangan fungsi tombol di bagian atas atau di bagian bawah ya Fungsi tombol-tombol di remote ya kawan Nah untuk memindahkan urutan channel kita gunakan tombol nomor 2 di remote ya kawan Nah misalkan ANTV ini ada di nomor 18 ya kawan Misalkan akan saya pindahkan ke posisi nomor satu. Dari posisi ini, kita tekan tombol nomor 2 di remote, ya kawan. Nah, warnanya berubah seperti ini, menandakan ini sudah berada di mode menyusun channel, ya kawan. Kemudian, kita pilih channel yang akan dipindahkan dengan menekan tombol OK di remote, ya kawan. Nah, kemudian muncul tanda panah seperti ini, ya kawan misalkan ini akan saya pindahkan ke nomor urut satu ya setelah di posisi nomor satu seperti ini kita tekan lagi tombol oke OK di remote kawan nah ini antv sudah pindah ke nomor urut satu ya nah jika sudah selesai menyusun kita tekan lagi tombol nomor dua di remote kawan untuk keluar dari mode menyusun channel oke kemudian tekan tombol exit di remote nanti akan muncul halaman konfirmasi seperti ini kawan kita pilih Oke OK untuk menyimpan perubahan yang sudah dibuat tadi ya Oke saya kembali nah antv sudah di nomor urut satu ya kawan kita bermain di alam yang bersih dan alam kembali bersemi berdamai sama kesedihan ya Nah kawan kemudian ini ada STB Tanaka sama juga masuk ke menu program ya, kemudian pilih menu daftar siaran TV, nah ini ada keterangan fungsi tombol di bagian bawah ya kawan, untuk memindahkan channel menggunakan tombol nomor satu di remote ya kawan untuk di STB Tanaka ini untuk memindahkan channel di stb tenaka ini kita pilih dulu channel yang akan dipindahkan ya kawan dengan menekan tombol ok di remote nah nanti akan muncul panah seperti ini kawan kemudian kita geser bar pilihan ini ke posisi nomor berapa akan kita pindahkan ya misalkan akan saya pindahkan ke nomor 1 setelah bar uh, pilihan ada di nomor satu seperti ini kemudian kita tekan tombol nomor satu di remote ya kawan nah ini kawan antv sudah berpindah ke nomor urut 1 setelah selesai menyusun kita tekan tombol exit di remote dan akan muncul menu konfirmasi seperti ini di sini kita pilih ya, lalu tekan OK di remote kawan. Kita lagi sedih sekarang. tahu lo masih peduli sama Ariana. Cuman Oke ya kawan, Antv sudah berpindah ke nomor urut 1 Nah kawan, secara umum cara menyusun channel di STB TV digital ini sama ya kawan. Apapun merek STB-nya, cara menyusunnya kurang lebih sama ya. Yang berbeda itu fungsi tombol yang digunakan untuk menyusun ya kawan jadi ini kita bisa uh, masuk ke menu program kemudian masuk ke menu daftar siaran TV atau ubah siaran kemudian tinggal kita lihat saja uh, di bagian atas atau di bagian bawah itu biasanya ada keterangan fungsi tombol yang digunakan untuk menyusun channel semuanya sudah tertera di situ kawan Oke kawan semoga tutorial dan informasi ini bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.